pertanyaan pertama siapa yang jawab duluan nanti menoleh temannya yang tidak menjawab penjumlahan pengurangan dan perkalian perkalian kecil-kecil lain enggak perlu enggak perlu apa namanya banyak-banyak yang penting siapa yang cepat dia yang menolet yang pertama tiga kali dua enam iya betul Ayo toilet. iya yeah. iya yeah. pertanyaan kedua empat kali tiga Ayo, dua belas, dua belas, dua belas, dua belas, dua belas, tangan. Angkat tangan belas, dua belas, dua dua belas, dua belas, belas dikurangi dua tiga ayo pakai atau menangai yang lain kemana ini yang lain selanjutnya <tuk> berapa ya Ten teng, -teng, -teng. kali dua 16. sama Mbak Kea bareng ulangi pertanyaan yang lain 6 3 12 salah 16. 18, 18. 16. <tik> <tik> <tik> baru sekali Mbak, Mbak ayo <tik> kemudian 18 dikurangi Ayo. <tuh> selanjutnya sekarang penjumlahan dan pengurangan ya berarti ada 2 diperhatikan pelan-pelan 10 ditambah 5 15 12 dua, -dua macam ya 10 di tambah lima dikurangi tiga dua selanjutnya. selanjutnya sama ya dua macam ya delapan belas dikurangi empat sudah? Belum, 18 belas sudah. Ditambah satu, 15 belas. Iya, wow. pakai ini pemecah reka pakai ya. selanjutnya 3 dikali tiga sembilan, belum nah. dua kali kan? Dikali 3 Ditambah 7 16 yes. Ayo Pak Silen Mbak Tia Kumisnya itu Mbak Siren Belum ada kumis Selanjutnya hmm, 20 Dikerangi 6 Ya, sudah. 20 dikurangi 6 ditambah 3. 17. harau ya, woy. lanjut, lanjut, raise. Kemudian 15 dikurangi 2 ditambah 2 15 semuanya betul 17 ditambah 3 dikurangi sudah itu dikurangi 5 lima <tuk> ya, belas berdua ayo, Mbak Tia. mana? Sik, belum ada yang menyoret ini lanjut 8 dikali 2 16 selesai, dua kali 8 dikali 2 ditambah 2 18. Hey. Ya. Sekarang karena yang jawab biasanya dua, yang tidak menjawab sama sekali diroyok dicoret. Ya, kayak tadi yang jawab Basiran sama Mbak Kia. Berarti Basiran sama Mbak Kea nyoret Mbak Dua-duanya Oke. Ayo lagi lanjut. Sekarang satu satu macam ya. Cepet cepetan. Nih. Dua. 14. Hmm, ayo nyeret. Kumis, kumis belum. Satu macam. Sembilan. Ditambah. Tujuh. Sembelas. Salah. Ayo cepat. Berapa? 19. Salah. Sembilan tambah tujuh. 19 siap ya, akhirnya Mbak Siren mencoret <_ vinegar> selanjutnya 8 ditambah 9 17 ayo Mbak Siren kena <_ SDK> coret buat suenya <_kaha> lanjut 20, dikurangi Tujuh Ayo Tiga belas Tiga dan Mbak Siren masih banyak coretannya Mbak Keria, ayo diriku ayo Kea Selanjutnya Sembilan belas dikurangi enam tiga belas Ya, toeng. ya toeng. selanjutnya tujuh belas dikurangi empat tiga belas ayo mbak Tiara Mbak Tiara sudah kurang fokus Haus ya Sembilan Ditambah Tujuh 16 Ya betul Ayo kalahkan Mbak Kea Selanjutnya Sebelas Dikurangi 3 8 wow. oh. Toeng Toeng Alhamdulillah Selanjutnya 3 kali pertanyaan lagi 14 Ditambah 7 Ya, Dua kali pertanyaan lagi Dua puluh Dikurangi Tujuh Tiga belas Betul Satu kali pertanyaan lagi Terakhir ya Terakhir Tujuh belas ditambah 5 iya betul sekali pemenangnya siapa ini ya pemenangnya siapa ini Mbak Tiara coba berdiri Mbak Tiara lihat mukanya Mbak Tiara Mbak Tiara banyak Mbak Kea coba lihat Mbak Kea Mbak Kea ini pemenangnya Mbak Siren Mbak Siren lihat Mbak Siren juga banyak Seperti Mbak, Mbak Tiara Oke okay, pemenangnya berarti Mbak Mbak Kea sudah, sudah, sudah, ya. sudah selesai pertanyaannya